pasti kalian habis download save dari Google dan begitu kalian masukin ke emulator PS3 rpcs 3 setelah kalian load gitu ya, gamenya atau setelah kalian buka gamenya itu tiba-tiba ngeheng dan tiba-tiba ngefreeze contohnya kayak gini sini kita akan uh, buka ya untuk filenya dan tiba-tiba kayak gini gitu untuk FPS-nya nggak naik nggak turun ngefreeze gitu ya. dan kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain kalian nggak ya, nggak bisa pencet tombol apapun dan ya Walaupun kalian spam tombol apapun nggak akan uh, ngaruh gitu ya, nggak akan nggak akan mengubah uh, ini tiba-tiba jadi jalan lagi. Nah itu adalah penyebabnya dari save filenya bukan korup, bukan rusak atau gimana, tapi itu adalah file yang terenkripsi atau mungkin yang encrypted lah ya. Atau ya encrypted itu adalah file yang terlindungi. Jadi kalau kalian main di emulator itu save-nya itu harus uh, terdekripsi atau tidak terlindungi gitu ya. Dan kalau kalian main di PS gitu itu harus uh, encrypted atau ya terlindungi lah ya. Jadi kalau uh, decrypt itu nggak bisa dibaca di PS. Jadi kalian harus uh, brute force untuk save datanya dengan menggunakan aplikasi brute force save data gitu. Tinggal kalian uh, tutup aja untuk gamenya gitu ya. Dan sini untuk uh, aplikasinya kan bisa cari di Google. Namanya adalah brute force save data download aja. Saya nggak akan kasih linknya. Takutnya besok-besok channel saya tiba-tiba bubar gitu ya. Jadi ya saya nggak akan kasih linknya. Jadi tinggal kalian download aja di Google gitu. Kemarin saya download dari digix.net kalau nggak salah. Cuman ya tinggal kalian download aja, tinggal kalian cari dan tinggal kalian buka gitu ya setelah kalian download gitu. Nah, tapi kalian juga bisa uh, mengalami gitu ya, mengalami error uh, MSVBVM ya kalau nggak salah. Tinggal kalian download aja untuk DLL-nya di Google gitu ya. Tinggal kalian uh, ketikkan aja gitu MSVB, MSVBVM50.dll, tinggal kalian cari di Google dan tinggal kalian pasangin di sini aja di folder dari... Uh, bequet force save datanya gitu. Contohnya mungkin nanti saya akan bikin juga ya untuk video tutorialnya. Tapi sebenarnya ini gampang banget. Tinggal kalian cari aja dll-nya. Tinggal kalian masukin aja ke bequet force uh, save data dari uh, lokasi installnya gitu. Tinggal kalian cari aja misalnya msvbvm gitu 50 dan tinggal kalian cari aja di uh, dllfiles.com. Tinggal kalian download aja dan ya versinya bebas. mau yang manapun terserah kalian gitu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung uh, buka brute force uh, save datanya .exe atau executable. Setelah itu tinggal kalian uh, no aja kalau muncul yang kayak gini ya dan ini minta konfigurasi biarin aja karena di sini kita nggak akan main di PS3-nya di sini kita bakal main di emulator rpcs 3 di sini kita kanu aja dan tinggal kalian klik aja untuk yang titik tiga di sini dan tinggal kalian cari aja untuk lokasi file untuk save-nya ada di mana gitu kalian bisa filenya langsung gitu ya misalnya contohnya kayak gini NPB uh, dan seri berapa atau misalnya di folder uh, induk dari save-nya gitu misalnya folder induknya tuh namanya itu adalah save PS3 misalnya contohnya kayak gitu tinggal kalian klik aja gitu ya bebas kalian mau langsung pilih save-nya atau kalian pilih uh, parent dari save-nya terserah di sini saya akan langsung aja klik dari yang save-nya sini kita akan klik ok dan di sini nanti akan muncul uh, game.dat sama param.sfo tinggal kalian klik kanan aja untuk di sini ya kalian pilih terus kalian klik dan di sini kita akan uh, klik yang good force atau yang shortcutnya adalah F6 ya tinggal kalian klik aja brute force dan tinggal kalian klik yes gitu kan nah nanti akan uh, muncul gitu dan nanti akan muncul seperti ini brute force dan kalau nggak muncul yang seperti ini berarti uh, itu kemungkinan save kalian memang udah good force dan kalau save-nya encrypted nanti bakal muncul yang seperti ini kalau nggak muncul seperti ini berarti ya memang nggak bisa gitu untuk save-nya gitu Nah setelah itu kalian tinggal uh, udah terbrute force gitu ya dan tinggal kalian klik aja yang decrypt gitu dan tinggal kalian uh, klik yang decrypt selected files kalau memang file kalian cuma ada satu cuman kalau file kalian misalnya ada 10 gitu tinggal kalian pilih aja yang decrypt all files gitu tinggal kalian klik aja yang mana terserah cuman sini saya akan pilih decrypt selected files kalian cuma ada satu juga sih ya Nah setelah itu tinggal kalian klik yes aja kalau muncul pop-up yang seperti ini tinggal kalian klik yes dan ya nanti akan berubah menjadi hijau gitu ya dan setelah hijau udah gitu ya tinggal kalian exit aja gitu untuk filenya gitu Nah, setelah kalian tutup untuk aplikasi bruteforcep datanya, tinggal kalian masukin aja untuk save datanya ke emulator PS3 kalian di dev HDD0 home terus ada pilihan 0001 save data dan tinggal kalian uh, masukin aja untuk save datanya gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian uh, buka aja untuk save data yang baru kalian decrypt. Nah, nanti akan muncul dua file baru gitu ya yang namanya adalah param.pfd sama files decrypted dan ya di sini tinggal kalian hapus aja untuk dua file ini gitu ya, tinggal kalian hapus dan kalau kalian uh, bandingkan dengan file aslinya atau yang file uh, aslinya atau yang yang kalian dari PS3 atau mungkin yang dari emulatornya itu nggak ada gitu untuk yang PFD itu nggak ada jadi tinggal kalian hapus aja kalau nggak kalian hapus nanti nggak akan bisa untuk uh, dibuka gitu untuk uh, filenya karena bakal sama aja sih ujung-ujungnya nanti bakal nggak uh, bisa dibuka dan nanti bakal ngehang lagi jadi sini kita akan hapus aja dan sini kita akan klik yang yes ya nah setelah itu tinggal kalian buka aja gamenya ya dan di sini kita akan melihat apakah uh, udah bisa atau belum gitu dan ya mungkin sekali lagi ya setelah kalian uh, deskrip untuk filenya kalian juga jangan lupa untuk hapus untuk pfd nya sama yang TXT tadi kalian hapus aja jadi harus uh, game. terus icon0.png sama yang param.sfo jadi harus ada tiga file ini aja dan dan cuma boleh ada tiga untuk filenya selain file 3 ini kalian hapus aja gitu dan sini kita akan tungguin aja sampai kebuka ya untuk gamenya dan sini kita akan melihat hasilnya. Oke jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya ya. Di sini kita akan langsung aja buka untuk uh, filenya. Di sini kita akan load dan di sini kita akan langsung buka file yang sama kayak yang tadi. Cuman di sini bedanya filenya udah terdekrip dan untuk yang PFD tadi udah dihapus ya. Untuk tx-nya juga udah dihapus. Di sini kita akan uh, buka aja untuk filenya gitu. Dan nanti akan ada tulisan load complete. Beda sama yang awal. Itu yang awal tiba-tiba ngefreeze dan nggak bisa dibuka gitu untuk filenya. Dan di sini kita akan langsung saja skip untuk uh, cutscene-nya karena takutnya copyright juga ya. Dan nanti akan bisa gitu untuk uh, ngebuka untuk gamenya dan sih juga agak sedikit ngelag juga karena saya sambil rekam juga sih ya. kalau nggak dikakam ini 30fps untuk uh, gamenya gitu ya stabil juga gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya semoga membantu kalian yang mungkin yang kalian yang nggak mau namatin gitu untuk gamenya atau kalian cuma pengen having fun doang ya tinggal kalian download save-nya dan tinggal kalian decrypt aja untuk file dan untuk tutorialnya kayak tadi aja cukup simple tinggal kalian ya buka aja untuk aplikasinya tinggal kalian uh, decrypt brute force terus decrypt dan udah gitu beres gitu uh, lumayan simple sih walaupun ini bisa dibilang intermediate bukan untuk uh, pemula tapi kayaknya pemula juga bakal uh, bisa mengikuti gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan eh cuman gitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye